Alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Wa billahi min anfusina wa la ilaha wahdahu la وأشهد أن محمدًا عبده يا أيها الذين آمنتكم الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس التقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا اسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسولا فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Al-Hadith Kitabullah Wa khair al-hadith Hadith Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Wa shara al-umuri muhadathatuhah Wa kulla muhadathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatin nar Al-Muslimin dan Muslimat al ikhwa Wa al-Akhwah Soreh yang cerah ini, rasa kita telah melewati rasakan, nikmati, nikmat ragam kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sejak kita terbangun sampai saat nikmat demi nikmat itu terahmad kasih dan anugerahnya kepada kita tidak akan mungkin kita bisa mampu menghitung dan membilangnya karena itu Alhamdulillah pujian pembesaran kepada Allah harus terus menerus syukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus terus menerus pensucian pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus terus menerus dan baru saja kita merasakan kebaikan tak terhingga. Rahmat yang terluas, terhebat dalam kehidupan kita. yaitu kebaikan, rahmat, berada dan bersama dengan bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu senantiasa memanfaatkan nikmat Ramadan untuk terus makin mendekat membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan singkat ini saya ingin ingatkan diri saya dan kepada ikhwah seluruhnya bahwa fiqhullah mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah inti dari inti perjalanan hidup kita karena dari perkara terbesar dari perjalanan penghambaan kita sesuatu yang terhebat yang harus senantiasa kita wujudkan sebagai hamba Allah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai Kaum muslimin. Ketika seorang sahabat. Tanya kepada Nabi. Akan kondisinya. Keadaannya. Yang merasakan. Islam. Yang dia pahami. Yang dia yakini. Islam. Yang dia berusaha praktekkan. Wujudkan. Terasa kayaknya banyak sekali nih. Ya. Kalau kita ada proyek ini, ada proyek itu, ada proyek itu, ada proyek ini. Wah, gimana ini? Menanggung semua ini, Sahabat ya. Ini proyek juga, tapi proyek yang lebih hebat dari itu, dunia, alam, barzah, akhirat, rasa berat, Apa? sibuk sekali terhadap itu. Maka, dia minta Nabi memberi ilmu untuk menanggulangi. Petunjuk Nabi ternyata terus menerus lisanmu basah dalam apa? Dikrul mengingat Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahuwataala. Ebatnya ini, ini perkara. Khabarinda Rasul Alaihi Ssalam, dia membitankan kepada para sahabat siapa pemenang di antara mereka siapa pemenang yang terdepan yang nomor satu? di antara mereka para sahabat yang berlomba dalam kebaikan ini suasana para sahabat yang terdidik di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu apa berlomba berpacu berfastabiqul khairat dalam kebaikan ini suasana sahabat dan semua ilmu dan pengamalan kita harusnya mengarah ke sini Berlombah dalam kebaikan dalam suasana seperti ini nabi mengumumkan eh siapa pemenangnya nabi alaihi salatu wasallam bersabda sabaqal mufarridun sabaqal mufarridun al mufarridun terdepan al mufarridun mendahului semuanya sahabat siapa al-mufaridun ini maka mereka langsung bertanya wamal mufaridun ya rasulullah siapa mereka al-mufaridun ini nabi alaihi bersabda ad-dakhiruna allaha katira wad-dakhirat lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah kita berlombah dalam solat, dalam puasa, dalam sedekah, dalam ilmu, dalam dalam dalam ragam kebaikan. Tetapi ukurannya adalah siapa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu Wataala. Dan Subhanallah Jawaliat Jamaah. Yang terbanyak dalam mengingat Allah ketika Nabi menyebutkan yang terdepan adalah yang terbanyak mengingat Allah, ternyata lelaki dan wanita disebut dua-duanya. Ini persamaan dalam Islam: laki-laki dan wanita sama. Ini persamaan keadilan, Kesamaan fitrah. Persamaan yang merupakan kemuliaan inilah persamaan yang ada dalam Islam. Bersama-sama menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah dalam dikirnya. bukan sama-sama satu mau jadi bencong, satu mau jadi waria, atau satu mau. Yeah. Yeah, really? susuhana <laughs> dalam beragam dan mengungkap dalam beragam bentuknya. Setelah itu Allah sebut yang lebih hebat dari itu silsod yang lebih hebat dari itu wala dikrohlohi akbar wala dikrohlohi dan Allah mengingat Allah Akbar. Lebih besar lagi. Lebih hebat lagi. Berarti segala kehebatan sholat ditentukan oleh apa? Sikrullah. Demikian ibadah yang lainnya. Pantas Nabi menyebutkan siapa yang terdepan? Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu. Dan masya Allah, walhamdulillah. Iya, berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang sangat praktis. Iya, solat kita adalah di tapi di tanpa solat juga bisa. Iya, duduk-duduk, santai-santai, tidur-tidur, bahkan sakit tidur, terjaga sedikit bisa di ini zikrullah. tapi zikrullah yang diinginkan di sini adalah bagaimana lisan bergerak, bagaimana lisan fungsi. kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan singkat ini Saya ingin mengingatkan dua dikir, dua dikir yang beriringan, bergandengan tidak bisa terlepas. Kalau terlepas maka dia melingkup yang lainnya. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau digabungkan maka alhamdulillah melingkup seluruh penetapan kesempurnaan pembesaran agungan kemuliaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah melingkup seluruh penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak pantas, tidak boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti, tergabung dua ini, baru kita teranggap beriman kepada Allah. Kalau kita berjuang Allah, dan sucikan dia. Kalau kita agungkan dia, Betul-betul bersihkan, sucikan dari segaat perkara yang menodai keagungannya. Ini dua ini. Makanya dua ini sering beriringan. Ia, yeah. dan dengan alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Di antaranya subhanallah, wabham, wabhamdi. Itu je subhanallah, wabhamdi. Dan penggabungan dua ini melahirkan Kedah syaitan keluar biasa. Nabi bersabda. Ada tikir. Ada bacaan. Siapa yang baca ini? Siapa yang baca ini? Eh, di waktu pagi. Dan di waktu sore. Maka. Tidak ada yang lebih aftal. Tidak ada yang lebih mulia. Saat datang di hari kiamat. Mengalahkan dia. dan lebih mulia dari dia. Kecuali yang mendatangkan semisalnya juga atau lebih. Ya. Patni membaca mengantar orang yang memilikinya menjadi apa? Orang yang terasgah, termulia. Tidak ada kecuali bisa seperti itu atau lebih. Subhanallah wa bihamdihi seratus kali subhanallah wa bihamdulillah lima, dua puluh dua puluh, dua puluh, dua puluh dua lima menit selesai iya waktu minum kopi saja itu lengkap dengan pisang gorengnya 10 menit ya. kalau nambah tapi itu bisa menjadi apa? menjadi amalan yang dengannya kita akan datang menjadi orang yang terafdol bisa mengalahkan banyaknya kepala negara Yeah. mengalahkan banyaknya orang-orang yang dianggap hebat di dunia dan ini bisa dibaca oleh siapapun juga lihat menggabungkan dua ini subhanallahi wabihamdi cerita betul sekali pagi sore hantu mau cicil-cicil juga Habis sholat subuh, ya, 20 dulu. Habis sholat duhur, 20 dulu. Pokoknya, sampai sebelum maghrib. Satu siang. Nanti habis maghrib, atau habis asar, lanjut. Sampai, Isya lanjut, seratus selanjutnya. Biasakan gitu. Kalau itu. Kalau untuk miliki itu, maka apa? Sudah ada amalan. Itu amalan. Dan amalan ini, langsung apa? Langsung merupakan wujud dari maks kita dicipta kita dicipta untuk apa? Eh? beribadah okay. kalau Antum kerja, ternak, apa? bangun walet dulu kita bangun walet, gali fondasi bangun berapa tingkat buatkan teknologinya, masukkan apanya, bayar ini, bayar ini tunggu satu bulan belum dua bulan, belum eh, masuk satu dua, tiga bulan masuk sepuluh, eh, empat bulan we mulai masuk berapa, berapa puluh. Kalau bagus tekniknya, tapi kalau tidak dua tahun, tiga tahun belum ada yang masuk-masuk. Eh, tujuannya apa? Begitu berhasil, ditunggu bertahun-tahun berhasil dapat uang. Dapat uang sudah jadi pahala, belum tentu belum jadi pahala. Belum, belum menjadi maksud hidup kita itu nanti dia keluarkan jadi sedekah niat, sudah, baru menjadi maksud hidup, lamanya menunjukkan masih hidup itu nah bertahan walidnya seperti itu subhanallah wabiham sudah yang punya walid subhanallah wabiham itu jadi amalan. Memang jadikan pekerjaan sudah. Bukan sekali-sekali. Sebab -sekali. so, kita memang hidup untuk itu. Mengumpul ibadah. Ini cara mengumpul ibadah yang praktis sekali. Dan jadi terahdol, terhebat. Jadi terahdol, terhebat. Kecuali kata Nabi, yang datang semisalnya. Nah, berarti ada sama. Dan bisa dibilang ini lebih baik sebab sama. Ia. Itu dia datang Lebih. Nah, kalimat lebih berarti apa? Bisa lebih dari seratus, Bisa lebih dari seratus. Bisa lebih dari seratus. Jadi target seratus. Soal selesai seratus, ya selanjutnya santai-santai saja. Dia tidak pakai tangan lagi. Ini lebih-lebihnya. Mau oh, berapa kali? Subhanallah. Wabarakatuh. Subhanallah. Wabarakatuh. Ini dua kalimat ini. Kalimat pensucian dan kalimat pemujaan. Kalimat pensuciannya. Pensucian menyeluruh. Setitik aib, Setitik cacat. Ternafikan semuanya dengan subhanallah. Apalagi kalau dua titik. Apalagi kalau sampai garis. Cacat. Dengan subhanallah kita tolak. Itu kalimat subhanallah. Kalau orang sudah subhanallah luar biasa. Rasulullah, kalimat. Penetapan, pengakuan, seluruh pengbesaran, seluruh penglihatan, seluruh penghubungan. Kita tetapkan semua sifat, kebesaran, kecepatan Allah. Yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Tetapkan semuanya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Alhamdulillah. Dua kalimat ini ketika tersendiri, misalnya kita baca subhanallah saja. Iya maka di dalamnya sudah terkandung Alhamdulillah. Kalau kita baca Alhamdulillah saja, maka di dalamnya sudah terkandung Subhan Subhanallah. Tapi kalau dibaca langsung dua-duanya, itu langsung menghadirkan dua, dua maknanya sekaligus. Subhanallah wa ini jadi amalan, maka kita sudah terlatih. Lisan. Sesibuk apapun, Subhanallah. Maka kesibukan-kesibukan itu akan terbuka, Ia. akan mudah, akan lancar. Jadi yang seperti ini. Subhanallah wa bihamdhi. Sudah? Anda nah, dikir kedua, iya, e, lebih hebat dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu oh, banyak sekali, 100 kali. Nah, Kalau ini hanya tiga kali, tapi bisa lebih hebat dari itu. Sri Nabi AS, alaihi salatu wassalam, redhaullahu'an, dikir. Dari pagi, terus, sampai naik matahari, Nabi datang, masih berzikir, Pergi Nabi, datang, masih berzikir, Akhirnya Nabi kasih ilmu. Iya. Kasih ilmu yang bisa mengganti semua dikirnya dari subuh sampai matahari tinggi. Iya. Baca ini tiga kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi warida nafsi, wa zinata wa midada kalimati. Tiga kali. Ternyata apa? Subhanallah wa bihamdi juga. Tetapi adada khalqih. Sebanyak bilangan makhluk. Coba hitung berapa banyak makhluk. Subhanallah wa bihamdi adada hal Sudah berapa? Sudah bisa dihitung. Sudah. Itu sudah miliaran kali. betul makhluk? Subhanallah, dah khalqi. warida ditambah lagi. warida nafs. Ia. Dan, sepenuh keridaan dirinya Allah. Keridaannya Allah. Lihat. Keridaan terhadap sesuatu itu, perkara paling luas. Kalau orang sudah ridah terhadap sesuatu, kalau orang, ya, Kalau orang sudah ridah terhadap sesuatu, berarti apa? Dia tidak harap yang lain. Dan kita ridho terhadap sesuatu itu masih terbatas. Terus kalau ridhonya Allah. Khususnya itu. Subhanallah. Wabihamdi. Ridah mafsi. Wa Sehebat seluas sedalam keridaan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya ini. Wazinata arshi. Itu lagi, nah zina, iya yeah, seberat arsy Allah, iya yeah, seberat arsy Allah Anda bisa diukur dengan kilogram, arsy Allah luas langit, okay. jika dibandingkan dengan kursi, kursi Kursi Allah melingkup langit bumi, dalam sebuah hadis dikutkan oleh sebagian ulama ahli hadis. Luas langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi seperti gelang dilepas di tengah padang pasir. Ya, tidak terlihat itu langit dan bumi dibandingkan dengan kursi. Sementara luasnya kursi jika dibandingkan dengan ars. Ars yang disifatkan. Ars dalam Al-Quran disifati dengan Al-A'wim. Maha besar. Disifati maha besar. Al Karim, amuliyah itu arsy. Ini sifat-sifat Eh, luasnya jika jika dibandingkan dengan kursi, maka kursi seperti gelang juga dilepas di tengah padang pasir. Allah. Ini arsy. Dan kita Nabi tentu apa? Baca subhanallah seberat Berat 'arsyi. siapa lahir. Wazinata arsih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata 'arsyi Wa midada kalimati. Wa midada kalimati. Dan sebanyak midad. Midad tinta. Kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah. Firman Allah. Ketentuan Allah. Ketetapannya Allah. Itu sampai berapa? Tidak ada batasnya. Ilmunya Allah tidak ada batasnya. Tita, syariatnya, ketentuannya tidak ada batasnya. Iya. Segini pun, kalau mau ditulis, tidak ada batasnya. Bosnya itu. Nah, di situ sudah mulai terlihat ilmu subhanallah wa bihamdihi ini alhamdulillah Allah ini, ini saat itu segalanya. Artinya, mengatakan Subhanallah dengan melihat segalanya. Orang bis mengatakan Allah dengan melihat seluruh makhluk. Sebab dua kalimat ini lingkup semuanya. Berarti untuk berpikir kepada Allah dengan dua kalimat ini apa? Pendorongnya, sarananya, dalil-dalil yang mengantar ke situ tampak dimanapun. Sebab dimanapun, lihat ada dalil lagi. Sebanyak musluknya, wajidan nafsi, wazinata ta'arshi, pemindah ada kalimatnya, luasnya, besarnya, dalamnya, banyaknya. Jadi kita zikir kepada Allah melalui dua ini. Ini kapan dimanapun juga. Semua yang kita lihat. Subhanallah. Alhamdulillah. Semua yang kita dengar. Subhanallah. Seluruhnya. Surah Subhanallah. Wabihamdi. Seratus kali. Tinggal lebih-lebih lagi. ya tambah lagi. Subhanallah bihamdi. Apa? Adada khalqi warida nafsi. Wazinata arsi. Wa midada kalimati. Eh, tiga kali. Wih. Siapa yang datang di hari kemudian. dia. Dan ingat. Ingat. Itu langsung apa? Bukan. Itu langsung. Yang menjadi. Tidak hidup. Langsung terkumpul hasil. Dan hebatnya ini, itu langsung terasa di dalam. Ada amalan. Ada amalan tercatat, tetapi terasa di dalam, nanti kemudian. Ada amalan seperti itu. Ada amalan modelnya itu, kita sepertinya tidak terasa itu. Pengaruh amalannya. Iya. Dan, tapi kalau dikir itu langsung terhasil. Sekarang itu langsung itu efeknya, pengaruhnya. Hebatnya ini amalan. Yaitu Allah melalui dua jalur ini. Tasbih, pensucian, seluruhnya, tanpa kecuali. Dan shmid, pujian, pembesaran kepada Allah karena cinta, membesarkan, mengagumkannya, seluruh-seluruhnya, tanpa batas. Kalau uh, digabungkan lagi nanti dengan Allahu Akbar Dan La Ilaha Illallah Tak digabungkan saja ini Tak digabungkan ini Ada Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Itu digabungkan Kalimat ini eh, Kalau kita pahami tidak pernah terlepas. Makna kalimat itu, itu juga makna kalimat itu. Tapi setiap kalimat punya perbedaan. Punya penekanan, tapi hakikatnya hakikat yang sama. Bisa. Kalau orang pahami subhanallah, iya, dengan benar, maka di situ akan terlihat alhamdulillah. Di situ akan terlihat Allahu akbar. Di situ akan terlihat la ilaha Illallah. Demikian pula yang lainnya. Demikian pula yang lain Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal memperhebat amalan berlomba dalam kebaikan ya, yang merupakan syiar umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Syiar Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Syiar. kaum muslimin. Ia. Itu berlomba dalam kebaikan. Perlombaan kebaikan mereka. Tershebat. Itu akan terlihat pada. Siapa yang paling banyak berdikir. Mengingat Allah. Dengan betul-betul ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling banyak. Saat sholatnya. Siapa yang paling banyak mengingat Allah. Saat bersedekah. Siapa yang paling banyak mengingat Allah. Apalagi kalau langsung dia baca kalimat-kalimat dikir. Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan hal itu, coba yeah, masuk mengingat Allah melalui dua jalur besar tanpa batas ini. Yeah, satu penetapan, satunya penafi penafian. Satu memuliakan, satunya mensuci, mensucikan. Alhamdulillah dan Subhanallah. Kemudian, coba masuk melalui fikir. Jadikan amalan kita. E, pagi sore hari. Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Ada juga lafaz subhanallah wa bihamul, subhanallah wa bihamul. Nah, itu, itu luar biasa, iya. tapi yang ini saja dulu. Yang terlalu panjang dulu, subhanallah wa bihamul saja. Satu sekali. Subhanallah wa bihamul bisa satu sekali. Digabungkan dengan subhanallah wa bihamdih adar khalqih. Luar biasa. Itu di pagi hari saja. Subhanallah wa bihamdih adar khalqih. Pagi hari saja. Tiga kali. Itu sudah merupakan apa? Penggabungan yang... Weh. Tinggal nanti perbedaannya adalah ada perbedaan dari sisi niat sama bilangannya sama-sama seratus, -sama iya, tapi seratus yang satu ternyata lebih hebat daripada seratus yang satunya karena berbeda nih niatnya. yang kedua perbedaan saat membaca, bagaimana jiwa ikut saat membaca, sama-sama baca, tapi ada yang satu jiwanya kosong dari bacaan itu. iya, apalagi kalau dia bilang subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah, iya. eh, tetapi pikirannya kiranya kwalitnya saja. Iya. Dan sambil berpikir lihat-lihat walidnya. Iya. Sami subhanallah. Tapi subhanallah wa hamdi tidak ada dalam hatinya. Oke, yang ada dalam hatinya walidnya. Nah, ini kurang tepat. Itu akan kalah dengan subhanallah wa bihamdi dengan Betul-betul mensucikan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah. Tapi terakhir ini inti pembahasan di panjang satu tahun pembahasannya, yang terakhir. Ini. Ranselit yang dikutkan oleh bagian ulama diantaranya Al Albani Rahimahullahu taala ada pikir iya ini pikir iya kalau ini dibaca maka apa pikirnya seseorang penghambanya seseorang pagi sampai malam malam sampai pagi itu terkalahkan oleh pikir ini kalau tadi itu dari pagi sampai si, siang, aku ini pagi sampai siang. malam, sedih tetap dikir ini menang. Ternyata dikir itu adalah Alhamdulillah, subhanallah. Dalam hadith yang lainnya ditambahkan "Allahu Akbar", tapi ada lanjutannya: Alhamdulillah, ada damah khala. Alhamdulillah. Il'amaq alaqar. Alhamdulillah. Adada mafis samawad. Wa mafil ardi. Ada lafad. Alhamdulillah. Adada mafil ardi. Wassama. Terus. Alhamdulillah. Ada yang saya hafal. Tidak ada ini. Tapi ada yang riwayat lain. Dia tambahkan. Alhamdulillah bil'a ma fi sama wal-ard terus alhamdulillah adad ma hisa kitab terus walhamdulillah bil'ama ahsa kitab terus walhamdulillah adada kulli shay walhamdulillah bil'a kulli shay ya Nabi, Bertasbih. Dan bertasbih seperti itu juga. Jadi, subhanallah, adada ma khalaq. Subhanallah, bil'a ma khalaq. Subhanallah, dadada ma fi samawad wa ma fi al-ard. Atau, subhanallah, adada ma fi al-ard dih was samar. Allahu akbar, adada ma khalaq. Allahu akbar, bil'a ma khalaq. Allahu akbar, Allahu, akbar, Allahu akbar adada ma fiis samawati wa ma fil ard. Allahu akbar bil ah. Ma fiis wa ma fil ard. Allahu akbar adada ma isha kitabu. Allahu akbar bil ama isha kitabu. Allahu akbar adada kulli syai. Allahu akbar bil akulli syai. Ini sudah melingkup semua pikir. Lihat kandungannya. Kita terjemah singkat saja. Ini menghafalnya saya sudah bikin pusing. Antum dengar saja sudah. Oh. Tapi justru ini mau dihafal ini. Tidak. Jangan tinggalkan tempat kecuali hafal. Iya. Coba ikut dulu soalnya Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh ya Alhamdulillah Adada ma khalaqah Alhamdulillah Bil'a ma khalaqah Alhamdulillah Adada ma fil ardi wa s Alhamdulillah mil'ama fil ardhi was sama. Alhamdulillah adada ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah mil'ama ahsa kitabu. Alhamdulillah dadah kulli syai. Alhamdulillah mil'a akulli syai. Jadi di sini alhamdulillah dadah alhamdulillah mil. Iya, alhamdulillah ju yeah. sebanyak bilang bilangan apa yang disebut setelahnya. Kalau Alhamdulillah mil'ah, sepenuh. Yeah. Sepenuh. Jadi kalau ingat. Alhamdulillah adada ma khalaqah. Apa artinya? Alhamdulillah sebanyak ma khalaqah. Apapun yang Allah telah cipta. Ini satu kalimat pertama ini saja. Alhamdulillah, adada, mahalau. Itu berapa itu? Jadi sebanyak apapun yang Allah cipta, maka di situ Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah sebanyak itu. Ini bisa mungkin. ya Alhamdulillah sebanyak itu. Dan itu apa? Jalur Alhamdulillah. Kan orang mau beralhamdulillah harus ada pendorongnya. Iya. Banyak-banyak kita pendorongnya. Kalau kita baca Alhamdulillah apa yang mendorong kita? Kalau latuk listis. Iya. Latuk listis makan. Alhamdulillah. Itu pendorongnya. Iya. Sementara kalau kalimat ini apa? Ternyata pendorongnya. Semua yang Allah cipta itu Apa? Ilmu untuk Alhamdulillah. Sejauh ini Alhamdulillah. Makanya Nabi bilang, Alhamdulillah, Tamla'ul nizar. Alhamdulillah itu apa? Sudah memenuhi wizar. Timbangan. Timbangan amalan. Ayo, timbangan amalan. Alhamdulillah itu sudah penuh Iya, yeah, bagi Alhamdulillahnya penuh. Iya, Tapi yang itu, bisa memenuhi semuanya. Caranya apa? Lihat ini tadi, kalimat-kalimat tadi. Itu. Jadi dia lihat apapun, dia dengar apapun, dia rasa apapun, semua yang Allah cipta, maka itu jalur Alhamdulillah. Alhamdulillah mila mila ma khalaq mil sepenuh Alhamdulillah Segala pujian, sanjungan, pembesaran, pengagungan Mil'ah ma khala. Sepenuh Sepenuh Allah cipta Jadi semua yang Allah cipta Kalau dipenuhi itu berapa yang diperlukan Sebanyak itu Alhamdulillah Woi oh, lu sendiri, siapa oh. tahu sampai di mana batas. Yang orang melihat menguji membesarkan Allah bukan hanya apa yang nampak. Alhamdulillah ini pohon ini alhamdulillah. biasa. Tetapi dalamnya pohon, dalamnya daun, dalamnya, dalamnya, dalam yang mengudinya, yang mengisinya itu seluruhnya menampakkan apa? Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah semua itu. Sebetulnya Allah juga seperti ini. Allahuakbar juga seperti ini. Jadi disebut La ilaha illallah. Kenapa? Wallahu Wallahu'alam. Mungkin karena semua tadi kembalinya kepada La ilaha illallah. Di situ arah zikir. Ini banyak yang keliru. Eh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan seterusnya, itu harus kita tahu ke mana arahnya. Arahnya adalah untuk semakin menguatkan la ilaha illallah. Bahawa tak ada yang berhak untuk disembah. Bukan kecuali hanyalah Allah Subhanahu sehingga kalau dia baca Alhamdulillah seperti itu. Subhanallah seperti itu. Allahu Akbar seperti itu. Maka apa? La ilaha illallahnya semakin. makin menjadi. Dan ukuran seseorang apa? Ya, yang paling hebat imannya apa? Apa? Iman yang tertinggi. La ilaha illallah. Itu yang terjadi. Berarti membaca kalimat itu apa? Melakukan upaya untuk apa? Memperhebat la ilaha illallah. Sehingga menjadi apa? Orang yang paling hebat imannya. Mudahnya ini agama. Ketisnya ini agama. Langsung ke intinya. Langsung ke manfaatnya. Langsung terhebat. Langsung ke manfaatnya kita dapat. Kalau di atas pertunjuk nak. Nabi. Kalau di atas petunjuk perasaan, mimpi-mimpi, akal-akalan, dan seterusnya, ay, masuk ke jurang-jurang, dalam keadaan tidak sadar. Tidak ada yang dia dapat, rugi, derita, dan seterusnya. Agama sangat mudah. Sungguh agama ini, Abi suruh ya siru permudah jangan persiru dan ini sangat mudah okay. tapi iya kemudahannya harus dipahami harus harus tepat baru mudah iya harus tepat baru mudah kalau untuk merangkai sesuatu beli mainannya beli mainan anak-anak beli mainan Iya, yeah. mainan kan yang dirakit baru jadi, itu kan serentetan itu. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini sudah, langsung keluar Tapi kalau untuk tidak ikut aturan, aisy sudah. Adalah salah pasang satu, sudah. Tidak mau ikut aturan, salah pasang satu, coba-coba sudah. Iya. Tapi satu pesan, aturannya langsung mudahnya sesuatu dan itu buatan manusia. Beragama ini anugerah Allah, ilmu dari Allah. Ini harga sesempurnanya, sangat luar biasa mudahnya. Lihat tadi. Itu kesibukan beragama, Lebih sekali, mudah sekali. Subhanallah, alhamdulillah, adadama alaqah. Alhamdulillah, milama palakah? Selanjutnya, alhamdulillah, ada fil alaqah. Ada juga adadama fis sama, ma fis samawat, wa ma fil ar. Intinya, alhamdulillah, sebanyak bilangan, semua yang di bumi dan semua yang di langit. Dan kita hanya punya apa? Kalau tidak dibawa, di bawah, di atas. Itu saja. Mirip sama di Mirip. Mirip. Tapi lafadznya berbeda. Ada penekanan-penekanan tersendiri. Alhamdulillah, sebanyak semua yang di bumi, semua yang di langit. Semua yang di bumi, semua yang di bumi. Seperti banyaknya, mereka alhamdulillah. Dan itu sekaligus apa? Jalur. Bagi kita. Bahwa Alhamdulillah itu apa? Apapun yang kita lihat di langit, di bumi. Apapun yang terlihat. Maka itu apa? Alhamdulillah. Kalau tidak mengarah kepada Alhamdulillah, salah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cipta semua ini. Ketakun ciptaan Allah. Ketakun yang ini wujudkan. Pun, bagaimana bentuk masuknya tetap? Sang pencipta itu terpuji, dibesarkan, diagungkan. Sang pencipta disucikan di segala yang tidak pantas. Itu yang harus kita wujudkan terus menerus. Seperti itulah beragama, bagaimana mewujudkan Alhamdulillah Subhanallah terus menerus untuk semakin mantunya hilang untuk terus kita kumpul semua itu dalam solat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam aktivitas kita, dalam beragam ibadah kita, guna apa? guna mempersiapkan bekal. Iya, eh, kembali kepada sang pencipta. Terus, alhamdulillah, mila, maafil sama, wal ar, Ma fil ardi was sama. Alhamdulillah, sepenuh, semua yang di bumi, semua yang di langit. Kalau sepenuh Tadi bilangannya. Kalau sepenuh apa? apa? banyak yang bisa memenuhinya. Atau sepenuh bisa dilihat isinya, kandungannya. Semuanya menunjukkan Alhamdulillah. Luasnya ini Alhamdulillah. Jadi jalur untuk Alhamdulillah. Jalur untuk mengingat Allah. Yang dengannya kita mengatakan Alhamdulillah. Luas sekali tanpa batas. Jalur mengingat Allah. Yang dengannya kita sucikan Allah dengan Allah luh sekali terus alhamdulillah ada maaf sah kita alhamdulillah ada dah sebanyak maaf sah kita bu sebanyak apapun yang tersimpan terkumpul tercatat dalam kitab Allah kitab Allah bah lauhul mahfud ada yang tidak tercatat dalam lauhul mahfud Sebelum tercipta langit dan bumi. 50 ribu tahun. Sebelum tercipta langit dan bumi. Semuanya sudah tercatat dalam lawa al Eh, Bukan hanya. Bendanya. Perbuatannya. Kejadiannya. Hanya. Dan kita Alhamdulillah. Sebanyak semua yang. Eh, ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Miri Allah. Kisah kitab. Alhamdulillah. Sepenuh. Sepenuh. Ia. Apa yang bisa memenuhi. Ia. Sepenuh. Apa yang tersimpan tercatat dalam kitab Allah SWT. Kemudian. Alhamdulillah. Ada-ada kulli syaih. Ini. Alhamdulillah. Sebanyak bilangan. Kulli syaih. Segala sesuatu. Ini segala sesuatu. Bukan semua yang dicipta lagi. Tapi segala sesuatu. Pokoknya sesuatu. Segala sesuatu. Dan Alhamdulillah. Mil'akulli syai'i. Alhamdulillah. Sepenuh. Segala sesuatu. Kata Nabi. Subhanallah. Seperti itu. Dalam haditha la'id. Allahu Akbar. Seperti itu. apa ya duit sebab itu perlu konsentrasi menghafalnya saja perlu konsentrasi apalagi menjiwainya menjiwainya itu iya iya perlu tapi kalau sudah terbiasa terbiasa maka itu jadi apa jadi kebaikan khusus jadi kebaikan istimewa iya. Insya insyaallah ta'ala Berubah hidup kita dengan itu. Coba amalkan. Apalagi ini baru selesai Ramadan. Iya. Masih banyak bekal. Iya. Masih. Iya. Selesai Ramadan. Memanfaatkan kebaikan besar. Jadi ini. Inti pembahasan hari ini. Mengajak untuk apa? Memiliki amalan terhebat. Terbesar. Mulia. Yaitu apa? Menjadi orang yang paling banyak berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, ini jalur yang tidak ada batasnya. Kan mau paling banyak. Mau paling banyak, harus paling banyak pendukungnya. Ternyata, seluruh makhluk. Semua yang tercipta. Semua yang di atas. Semua yang di bawah. Semua yang tersimpan dalam kita. Bahkan segala sesuatu. sepenuh sesuatu. Semuanya apa? Jalur-jalur berdikir. Jalur-jalur Duduk-duduk. Berpikir. Duduk. Yeah. Kalau mau enak berpikirnya, hafalkan dulu. Hafalkan dulu. Hafalkan. Setelah lancar hafalannya, masuk menyelami maknanya. Masuk menyelami maknanya. Dan intinya ada pada satu hal. Jangan sandarkan pada kemampuan kita tapi sandarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berzikir kepada Allah, zikir yang terhebat, minta hanya bantuannya Allah. Jangan kita. Baru bisa. Dengan malaman saya, saya sudah terbiasa. Jangan. Tapi peserahkan kepada Allah. Itulah makna ia kena'buduh Waiyaka nasta'in. <tolongan> hanya kepadamu, Ya Allah, kami beribadah. Tidak kepada selain. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Memang terus itu. Seluruh ibadah, termasuk dikir, harus beriringan dengan Waiyaka nasta'in. <tolongan> hanya kepadamu, Ya Allah, kami minta pertolongan. Sehingga dikirnya dia adalah ibadahnya dan sekaligus istianahnya. Dikirnya dia adalah apa? ibadahnya kepada Allah, dan sekaligus istianah dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya pahalanya berlimpah lagi. Bisa dicermati, baik semoga bisa menjadi amalan kita. Iya, harus semakin banyak dikir, ya. kawan. semakin banyak berdikir. Baik. Saya tutup dengan metode pikir yang praktis, Tidak terlalu berfikir. Ia. Ambil mushaf, baca. Selesai. Itu lebih hebat dari semua tadi. Sebab ini yang paling Allah cintai. firman-Nya yang Allah turunkan, itu yang paling Allah cintai. Ambil mushaf. Dan mushaf di HP, mau jenis mushaf apa? Semuanya ada di HP. Iya, eh, antum bosan mushaf cetakan Madinah, cetakan ini, cetakan ini. Semua cetakan ada. Mau mau yang model tulisan apa? Mau yang warna apa? Terserah. Iya. Eh, capek juga baca. Kasih mengaji dia. Suri dia baca sendiri. Antum tinggal dengar. Eh gunanya HP. Ya, sudah sedikit. Iya, Ada yang mau online, mau offline, sudah tinggal. Kita membaca firman Allah, itu dikir. Itu dikir yang paling Allah cintai. Ramadan, bulan Quran, yang baru lewat sudah. semoga bermanfaat semoga Allah Subhanahu wa senantiasa menuntun kita untuk berada di jalannya dan ada di atas agamanya subhanakallah walhamdika